Selamat datang di meditasi yang akan membantumu menarik pasangan yang cocok dan jodoh kamu Pastikan kamu berada di tempat yang tenang dan posisi duduk yang nyaman Ambil nafas dalam-dalam dan buang pelan-pelan sekarang Tarik nafas Buang Sekarang tutup matamu Dan bayangkan sebuah cahaya Yang semakin terang Semakin terang dan terang Kemudian di tengah-tengah cahaya Kamu bayangkan pasangan yang kamu mau seperti apa rambutnya bagaimana cara dia berpakaian wangi tubuhnya buatlah semakin jelas karena itu adalah kunci untuk berhasil bayangkan bagaimana dia tersenyum cara dia berbicara kepadamu Cara dibergerak, tertawa. Sekarang, tarik nafas bersama-sama lagi. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas, buang. Sekarang kamu sedang melihat lokasi tempat yang sangat indah, di mana kamu akan dilamar atau melamar dia hari ini. Bayangkan seperti apa suasana tempatnya. Rasakan angin yang berhembus di kulitmu. Warna yang ada di sekitar. Lihat seseorang ini sekarang berada di depanmu. Tersenyum dan menyentuh wajahmu dengan lembut. Rasakan kehangatan tangannya di pipimu. kamu tahu bahwa sesuatu yang indah akan terjadi. Dia menggenggam tanganmu dan menarik kamu lebih dekat kepadanya. Lalu dia berkata, I love you. Aku mau menghabiskan seluruh waktuku bersamamu sampai tua nanti. Dan kalian bertunangan di hari itu. Kamu merasa sangat bahagia, tersenyum, dan terharu. Sekarang aku memberikan waktu untuk kamu bervisualisasi secara detail dengan caramu sendiri dan rasakan kamu sedang berada di momen ini. kan di skenario kedua, hari ini adalah hari pernikahanmu. Kamu sedang bersiap-siap di sebuah ruangan dan memakai pakaian yang sangat spesial dan indah. Kamu bisa mencium harumnya pakaian kamu. Rambutmu, make up, dan perhiasan semuanya sudah selesai kamu melihat ke cermin dirimu yang tampak luar biasa ini dan kamu siap untuk menikmati hari terbaik di dalam hidupmu kamu bersyukur sekali karena akhirnya hari ini datang juga sekarang visualisasikan siapa saja yang ada di ruangan itu Terlihat seperti apa mereka, bagaimana wangi bunga-bunga di sekitar ruanganmu, dan apa saja yang sedang terjadi. Step by step, mewakilkan tradisi apapun yang kamu inginkan. Lakukan sekarang, enjoy! Tarik nafas dalam-dalam dan buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas, buang, dan biarkan semuanya perlahan-lahan menghilang dari pikiranmu. Lalu, kamu bisa kembali lagi ke video ini, melakukannya kapanpun yang kamu mau. Dan kamu akan melihat keajaiban yang akan datang. Selamat mencoba.